ajarin Qur'an kepada orang ramai maknanya He Nabi mung mungjalailah ajarin Allah tak soh duk takuk tak soh duk uh, duka cita tapi mung sapahlah ajarin baca, royak, hurai dan tunjuk perkara yang betul, yang benar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر La ilaha illahu Kullu syai'in halikun illa wajah Lahul hukmu wa turja'un Ayat 87 dan 88 Akhir surah Al-Qasas dan janganlah mereka yang engkau dapat menghalangmu daripada menyampaikan dan beramal dengan ayat-ayat Allah Sesudah ia diturunkan kepadamu Dan serulah manusia kepada agama Tuhanmu Dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang menyertai orang-orang musyrik Alhamdulillah, sebagai akhir hujung surah ni Allah pesan kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai pesan ni Taksir menjadi ralik dengan ajarin Allah Terutama sekali hubungi dengan Ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala Buat turun kepada Nabi ni suruh Nabi Sapa. Patu jangan wujadi orang-orang hadap menetar Nabi dapat halang ataupun sekak daripada Nabi Sapa ajare Quran kepada orang ramai. Manonyo he Nabi mung janalah ajare Allah, taksah duk takut, taksah duk uh, duka cita tapi mengsapahlah ajarin baca, royak, hurai dan tunjuk perkara yang betul, yang benar. gitulah Dan serulah manusia kepada agama Tuhanmu. Dan janganlah engkau menjadi dari golongi yang menyertai orang-orang musyrik. Pesah kepada Nabi di sini... Zuhirnya Nampok Supar dengan Royak kepada Nabi Tapi Hak sebenarnya Royak kepada umat Royak kepada umat dia Tiap-tiap orang Jangan kau ruam, Jangan duduk sekali Dengan orang-orang Yang Sokong orang musyrik Ataupun Orang musyrik tu sendiri Bermaknanya Jangan syirik Orang ada duduk Puapan dengan orang syirik bermaknanya orang tu nak pergi kepada syirik dah jadi duk main pasang bomoh-bomoh hatu duk menengok duk pergi percaya kau benda tu benda ni, jalan belakang tu akhir sekali cuba hati dia, orang dia pasang duk jadi bomoh hatu, dulu pun jalan tu dia pun duduk kiaukong dengan bomoh-bomoh hatu saja. dia duk tengok dia duk Terah-terah belajar. Akhir sekali siapa kakak dia jadi rumah tu? Janganlah tu. Orang-orang pasal pandang, duduk tengok nasib, tengok orang tangi dan sebagainya. Mula-mula dia berasa nak belajar, berasa nak, nak terah-terah. Lama-lama gitu. puak. Siapa kakak dia sendiri jadi syirik? Siapa kakak tak semayah, tak mengaji ugama, tak kena sunuh Nabi? Lepas tu kak, duduk berasa katanya dia penuh tak ada orang yang berasa katanya dia salah berasa kena berlaku kau kan tu eh walaupun dia salah hukum cirak-cirak katanya buat lagun ni dosa besar tapi dia berasa kena inilah nota kaki meskipun perintah Allah Ta'ala dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi maksudnya yang ditujukan kepada umatnya supaya mereka tetap di atas dasar tauhid dan jangan menyeleweng ke jurang ke jurang, ke, ke jurang syirik. Ya nadah tu. Pesan-pesan kepada umat. Bukan pesan kepada nabi, nabi mana nak syiriknya? Nabi Saleh habuk tak ada syirik, sehingga Allah Taala rayak di dalam Surah al zumar La'in in asyrakta la yahbata 'amaluka wa la min al min al khasirin. Kalau munghe Muhammad mung syirik. Nescaya amalan hak mung duk buat tu runtuh habis. Ha kita perlu ingat. Perlu ingat dan beringat sama amalan syirik ni meruntuhkan pahala hak orang-orang okay, okay. Tu dia buat mari walaupun lima puluh tahun dia biasa dia buat amalah molek soleh soleh soleh berjuruh molek amalah dia dia buat tapi syirik boleh merutuhkan amalah dia buat mari dah kalau tanya tak rugi ke? oh rugi kalau bandingnya kerja harian dak kerja suku semai suku semai hari hari hari hari hari lata lata bawa tu kaya bau wotoh habis umuk nak lelong kok ore ha tu pamah panoh kena wajib kok ore habis tahun kerja na nak jadi kaya bola lata lata kaya molat gu habis tinggal tangan kosong dua potong dua potong tangih ni ado ada tak boleh ambil sekarang habuk dalam rumah harta-harta tak boleh ambil apa sekarang tak rugi kan. tu banding katanya hidup atas dunia pun kita berasa rugi habis cekat dah apatah lagi amalan syirik yang orang duduk buat hak ni kena ingat semua katanya dia merugikan orang tu sehingga tidak ada amalan walaupun sikit dah pahala-pahala rutuh habis apatah lagi syirik adalah jalan untuk nak pergi rutuhnya agama tubik orang itu daripada Islam benar-benar ni kita kena pakak ngaji belaka kena pakak tahu belaka amalai gapa perbuatan gapo yang merutuhkan Islam yang menjadikan orang itu murtad waliyazubillah ni kalau tak ngaji tak tahu Ulama-ulama dia letak tajuknya Perkara yang membatalkan iman Ha tu jalan dah tu Perkara-perkara yang membatalkan ime bermaknanya Membatalkan akidah Termasuknya hok sekali Yang Allah Ta'ala Tak apung dosa orang yang syirik Kalau sekiranya Benar tu dia ya tahu katanya Dia ya, duk buat tapi duk kaca lagi duk buat Ha ni Tak ada arah Tak nah lagi wala ha, takunanna minal musyrikin nah habis wa ila rabbik sikit, sikit ni undur pada tu sikit ai ibadati rabbik wahdaka la syarika maknanya hendaklah kamu beribadahlah kepada tuhan Hemung yang maha aso hanya satu saja patu mu jangan masuk di dalam golongan orang syirik sama sekali hey muhammad Hei umat Muhammad Siapakah hari kiamat Kalau kita kira Banyak mana orang Islam kita Kuapan dengan benda syirik Banyak Tak ada Raya atau yang sikit dah Banyak Banyaknya sebab apa? Sebab tak ngaji Sebab tak erti Ha tu. Lepas tu, ang diri sendiri katanya tak ada masa nak mengaji. Tak ada masa nak pergi cari ilmu. Ha tak ada roh. Quran tu ya pasal royak belako, tak ada kegoto tu, kegani, apa benda lain dead belako. Dead belako. Habis masa 4 5 je, habis gotu aku habis gani. Habis masa hari-hari, seminggu Seminggu tu betul hok tak ada faedah beragama tapi ngaji 20 minit jenero ha tu tak ada ge jenero ngaji 20 minit yang ngok khabar-khabar subuh dah ha la ilaha illallah hok lain tak jenero terah tengok orang duduk kedai kopi mana siapa jenero siapa tek gedok di kedai kopi jenero orang lain duduk kecek burung ha politik ha Tuhan ha ni Bahaya-bahaya besar ni bagi orang yang skutu dia panggil. skutu skutu ni, bahasa siar dia panggil pakir. Pakir ni maknanya apa? Kosi. Kosi-kosi lagu tu, kan? Kita sikit, demo sikit. Itu maknanya. Bahasa Melayu, hak sebenarnya, kongsi. Melayu kita panggil kosi-kosi. Tak apalah. Nak no, ayat katanya? Kita peha katanya. Dia kosi, maknanya mong katik, aku katik. Hunsuan tu. Janganlah belakang tu. Tu amalah yang Allah Ta'ala larir benar-benar. Terutamanya, contoh cerak-cerak di zaman zaman jahiliyah dulu dan zaman remton Nabi duduk di Mekoh, belong pada Nabi yang di Rasul. Ni, Nabi dah tengok hari-hari. Orang jahiliyah, duduk tawah, duduk gautur, duduk gani. Tapi dia percaya kepada Allah. Kalau tanya, siapa wak bumi, siapa wak langit, wak bitai, wak matahari, wak bulai, wak gatu, wak ni, Allah. Pakat jawab, sebab tu hai di dalam Quran. Wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal ardu, la yakulun Allah. Kalau sekiranya mung tanya mereka itu, hey Muhammad, siapa wak langit-langit dan bumi? Nasihan mereka itu jawab, katanya Allah. Bermaknanya, tauhid. Di segi Buat ni Orang zaman jahiliah dulu Dia percaya katanya Allah Tapi orang kafir zamillah ni Dia tak kenal dah Orang kafir atas muka dunia Sekarang ni, kalau kita tanya Siapa wak langit, siapa wak katu gitu, Dia kaya orang ugama Sikh, Pram Hindu Dia katanya Pram senuk Ni ya, wayak belaka dalam ugamu mereka, hak dia ya percaya, dia ya percaya lagi. Dia ya ya tak kenal dah Allah Taala. Sebab tu, orang syirik, musyrikin di zaman Mekah dulu dia ya kenal Allah, tapi orang kafir zaman sekalian ni dia ya tak kenal dah Allah Taala. Orang selesa dia ya kenal Allah, tapi tu pun dok kenal pasal kelabu-kelabu kalau sekiranya dia dia puan dengan benda syirik. Dia ya percaya ya Allah. Tapi Tak cuci, tak bersih. Tak jenih. Di segi akidah. Hadnilah perlu kepada kita ngaji, jadi cegak katanya hak mana kafe, hak mana syirik, hak mana islam. Itulah Allah raya katanya. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَوْهُدْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ bil بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا Siapa yang berkufur dengan tahut? tauhid maknanya benar yang disembuh selain daripada Allah dia panggil tauhid belako. Takdak kira orang ke batu ke benda kurang ke gotu-gotu ni semua dia panggil tauhid. Patut siapa yang berkufur dengan tauhid dan berime kepada Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa maka orang tu adalah orang yang berpegang dengan tali yang sangat kukuh. Lan fisama tidak putuh Lam fisal Tidak putus sama sekali Sebab ia tak pergi dengan benda Benda hak kukuh, hak kuat Alhamdulillah Allah Ta'ala pun raya sekali lagi La ilaha illahu Bukan la ilaha illallah tak? La ilaha illahu Sama juga dengan la ilaha illallah Tuhai kata kena tiada Tuhan melainkan dia. Maknanya tiada Tuhan yang berhak diibadat, dipercayai, di, dipegang kecuali Allah. Tulah tiap-tiap hari dah kita kena we ada ni. Dalam apa ni dalam masa 24 jam ni kena we satu kali kita sebut la illaha illallah. Cuci, bersih, sungguh daripada hati kita. Otak kita, lidah kita, fikir kita pun jadi cerak. La ilaha illallah. Satu kali tak perah. Lain pada semayah lah. Lain pada kita sebut asyadu'en la ilaha illallah. Dalam semayah tujuh belah. Apa? Tujuh belah raka'at. Kita ada sebut, apa ni? Kita ada sebut dalam Semaya lima kali sekal, lima kali semaya tu Masya Allah, berapa kali? At-tahya dalam, dalam semaya kita Banyak tu kita dah sebut Apatah lagi luar pada semaya Utama sekali, belum pada kita nak tidur Sebab tiap-tiap hari yutik Para kit kita semua tu Iaitunya kita nak tidur Nak tidur malah, akhirah yutik Kijak apa Kalau dan Banding mudah-mudah Dakfai Pah, pah, pah, pah, pah, pah, pah, pah, pah, pah, pah, pah Habis Haktulah kita kena sebut La ilaha illallah itu. Tanda katanya Kita berakidah, kita bertauhid. Itulah Allah Ta'ala bersih Kullu syai'in halikun illa wajah Tiap-tiap sesuatu akan binasa Melainkan zat Allah Ya terjemuh ni kena maulik Illa wajah Kalau kita terjemuh bahasa pasal sutih-sutih Semua tu akan binasa kecuali muka Allah Muka yang dikehandaki disini Iaitunya zat Allah ta'ada Sebab ke apa tu? Dalai tafsir ni tafsir Ibn Kathir Misalnya saya baca ni Fa'ubbirabilwajhi anizzat Diibarakan muka tu artinya Zat Allah Ta'ala Maknanya Semua akan binasa belakang Binasa habis Sama ada yang bernyawa Apatah lagi yang tidak bernyawa Hacup habis Semua tiak tiak kalau kecuali Allah yang tak binasa tu pun ada lagi dalam dalam apa dalam tafsir-tafsir Orang -tafsir. katanya yang tak mati tu pun mengikut kehendak Allah iaitu ni Malaikat Jibra'in Malaikat Malakul Maut yang tak mati dan yang tidak binasanya iaitu ni syurga dan neraka. hak ni hak tu her ta'wi binasa serta dengan arash lah tak punuh. Langit pada tu punuh be. Langit bitai matahari, apatah lagi manusia kecil sapa kita. Haju habis. Pas tu lepas pada tu lah mengikut Allah Taala kehendak nak hidup semula, iaitu manusia-manusia, malaikat-malaikat, semua malaikat hak mana-mana hak tak ada tamneng tinggi-tinggilah. Mati habis. Kecuali Allah yang tak mati. Atulah Ayat Kullu syai'in Illa wajhah Lepas tu Lahul hukmu Wa ilaihi turja'un Akhir sekali Gapa? Hak kekuasaannya Memutuskan segala hukum Maknanya? Duduk di Allah lah Hak mutlak Nak hukum, nak gapa Duduk di dia lah Bukan panah-panah Duduk di Siapa-siapa duduk di Allah Siapa yang dia, yang dia nak hukum niyaka Nak hukum syurga Duduk di dia Sebab tu kita kena minta Minta doi trung dengan Allah Ta'ala Hari ni kita tahu belakang ni Minta doi trung dengan Allah Ta'ala Ya Allah aku minta syurga Aku minta jauh daripada niyaka Ha gitu Lahul hukmu Wa ilaihi turja'un dan kepada lah kamu semua dikembalikan untuk dihisap dan menerima balas se. Gapa tu ada seorang Nabi saw woyak di dalam hadis. Nabi katanya, Asdaqu kalimatin qalaha syair berkata, kalimatul abid. Ala kullu shayin ma halallah batal. Nabi an perkataan eh ahli shayin. Nabi katanya sebenar-benar kalimah yang disebut oleh ahli Syiah iaitu nya kalimah yang disebut oleh Labid. Saya faham katanya Labid ni orang di zaman Jahiliyah. Tapi berakidah akidah Islam dia. dia. Apa dia kata? Dok kah tiap-tiap sesuatu selain daripada Allah adalah batil belakang. Maknanya semua selain daripada Allah Ta'ala So ya Lain pada tu Akan punuh Akan hutuh Akan hancur, Akan Batil di sini artinya bukir Arti tak kena Batil artinya hancur habis Allah ya. Lepas tu Kepada Allah lah Semuanya akan dikembali Yang paling besar sekali kita lah Manusia ni akan kembali kepada Allah termasuknya jin termasuknya makhluk-makhluk lain. Lepas tu kita inilah bosel eh. Boselnya kita akan dihisap dan akan dibalas. Balas. Eh? Pas kita kena terima balasan. Eh? Gapo hari kita buat semasa hidup kita. Allah. Nah. Mudah-mudahan dengan akhirnya Suratul Qasas bila kita dengar banyak dah cerita-cerita ha Tuhan ni, Tuhan di dalam surah ni maka akhir sekali si포 kita kena klik kepada Allah wallahu alam. Lepas insya-Allah esok kita masuk di dalam muqaddimah suratul ankabut dan seterusnya. Wallahu a'lam ala wa, ala wa, wa warahmatullahi wabarakatuh.